Seandainya hati kita disinari oleh cahaya keyakinan. Maka akhirat itu akan dipandang. Akhirat itu akan dirasakan. Dekat kepada engkau. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan. Seandainya orang tahu hakikat kehidupan. Maka di benaknya adalah akhirat, akhirat, akhirat. Maka hari ini adalah al maut persiapan kematian. Esok adalah saat kita pulang kepada Allah. Ayo kita persiapkan. Hari ini adalah persiapan. Besok adalah saatnya kita pulang kepada Allah. Jadi akhirat itu besok. Hari ini adalah persiapan untuk hari esok. Periksa. Apa yang akan kita bawa pulang kepada Allah. Bukan harta, bukan jabatan Diri kita, jasad kita pun akan kita tinggalkan Jangankan harta di luar diri kita Jabatan di luar kita Diri kita, jasad kita pun akan kita tinggalkan Bukankah tubuh kita akan menjadi jenazah? Pakaian bagus tidak bisa menempel kembali Mobil mewah tidak akan bisa dipakai lagi Berpisah dengan diri kita Jasad kita berpisah dengan diri kita, apalagi harta, apalagi keluarga, jabatan. Tubuh kita akan menjadi jenazah, dimandikan oleh keluarga kita, dibungkus dengan kain putih yang sederhana, disolatkan oleh tetangga kita, dibawa ke pekuburan dimasukkan ke lubang lahat, diuruk dengan tanah sampai rata. Minha holaknakum, apa'ha nu'idukum. Dari tanah kalian diciptakan, kembali kepada tanah, dibangkitkan dari tanah. Apa yang kita banggakan? Apa yang kita kejar selama ini? Ruh kita, hati kita yang akan menghadap kepada Allah. Hati yang akan kita bawa pulang kepada Allah yang di hari tidak ada manfaatnya harta yang sekarang diperebutkan membuat manusia saling membunuh lupa diri walabanun demikian pula anak tidak akan memberikan manfaat di hari itu Man bin salim kecuali orang yang pulang menghadap kepada Allah membawa hati yang selamat hati yang akan kita bawa pulang kepada Allah yang sering diabaikan oleh manusia dicampakkan hati kita dibiarkan hati kita begitu saja hati penuh dengan permusuhan hati penuh dengan hasad hati penuh dengan kecintaan kepada dunia hati yang terabaikan padahal itu yang akan dibawa pulang kepada Allah Hibdul kolbi, jaga hati kita. Hati kita itu abstrak, tidak konkret. Kalau konkret seperti tubuh kita, panca indera kita, kelihatan. Kotor, kelihatan. Muka kita kotor, buru-buru kita bersihkan. Hati itu abstrak. Kalau kita tidak pandai menjaganya. Setiap saat kita jaga, kita rawat hati kita. Ada kotor, buru-buru kita bersihkan. Bukankah kita suka merawat benda yang kita cintai? Mobil kita kotor tidak akan masuk ke garasi sebelum kita bersihkan. Benda-benda yang kita cintai kita rawat dengan sebaik-baiknya. Sudahkah kita merawat hati kita seperti merawat benda-benda yang kita cintai?